Nah, sekarang kita ke Phoenix. Kita bahas kembali ke Phoenix Framework itu sendiri. Tadi kita sudah bahas dia MVC, dia full stack modern, dan komponen-komponen yang membangun Phoenix sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya, ini adalah yang utama. Ya, ada dependensi yang lain, tentu. Tapi komponen utamanya ada tiga. Ini yang pertama adalah plug. Plug ini adalah spesifikasi modul. Spesifikasi modul ini yang bisa kita gunakan untuk apa ya? Kayak itu ya blok-blok Lego yang bisa kita bongkar pasang gitu. Kalau di platform lain, ya itu ada istilahnya middleware lah ya, kalau di Node.js atau di Express, atau kalau di Ruby on Rails itu pakai Rack ya, kalau nggak salah ya. Jadi bentuknya seperti itu, dia bentuknya fungsi yang bisa ditambahkan ke request, sehingga responsnya nanti akan dimodifikasi di sana. Kemudian by default, Si Phoenix menggunakan Cowboy. Cowboy ini adalah library Erlang yang juga bisa digunakan di Elixir, begitu juga sebaliknya. Jadi tanpa perlu ada porting dan lain-lain, langsung bisa dipakai. Cowboy ini cukup populer. Dan kalau misalkan mau pakai yang lain seperti Web atau HTTP server lain juga bisa diganti dengan mudah karena adanya plug. Dan terakhir untuk database layer itu menggunakan Ecto. Ecto ini terinspirasi dari... Linknya .net ya, C-sharp kalau nggak salah.